game eksklusif ya, jadi apakah harus ada atau enggak gitu ya, atau katakan banyak yang bilang juga eksklusif itu adalah uh, jadul ya, sekarang itu udahlah gitu, rilis semua platform aja gitu dan karena uh, ada ada beberapa ya, beberapa game PS yang sampai masuk ke PC gitu ya, Horizon Zero Dawn contohnya dan untuk Death Stranding, itu karena bukan pervasinya Sony, dan Detroit juga kalau nggak salah dibeli sama developer Cina kalau nggak salah, jadi ya kalau mereka mau rilis di PC ya terserah gitu dan, tapi bukan itu yang akan saya bahas khas gitu ya saya mau amat gitu mau game eksklusif keluar di PC pun terserah gitu ya dan apakah harus ada eksklusif atau enggak menurut saya sih e, langsung aja ya di sini eksklusif itu menurut saya sangat penting gitu ya untuk e, suatu konsol gitu ya contohnya mungkin kalau di PC ada beberapa eksklusifnya kayak Dota kayak CS gitu maupun ya. ya mungkin bakal masuk juga gitu tapi itu bisa dibilang eksklusif bukannya yang nggak tau juga sih ya, tapi bakal masuk ke PS atau ke Switch sih kayaknya enggak ya, karena ya lu main CS, main game FPS CS gitu, ya. pakai stick gitu ya, menurut saya sih yang kurang enak aja sih ya. Dan uh, apakah eksklusif ini penting? Menurut saya sangat penting ya, karena uh, itu bisa me, apa ya? Bisa meningkatkan penjualan mungkin ya, atau mungkin uh, yang bikin orang tertarik itu justru menurut saya, ya, menurut saya adalah eksklusifnya, karena di misalnya di PC nih pas tahun 2016 2016 20, eh, 2016 ya itu saya ngelihat game Uncharted, wah gila sih ini game cakep sih pas saya lihat kan di sakit di Steam kok nggak ada gitu saya kan masih bego gitu <laughs> itu kan eksklusi PS gitu dan ya udah gitu saya beli PS aja buat main Uncharted Personal 5 gitu ya walaupun saya uh, belum tahu ya Personal 5 tuh gamenya kayak gimana saya main Personal 4 dulu gitu ya Walaupun personal 4 juga cuma ada di PS2 ya PS2 dan PS Vita Untuk Persona 4 The Golden Dan saya main Wah ini rame nih Persona 4 gitu kan personal 5 saya mainin Wah lebih rame lagi gitu kan Dan ternyata pas gitu Dan saya juga beli uh, Nintendo Switch juga Buat main Zelda gitu Karena Zelda itu kan saya bingung juga nih uh, Saya beli jangannya beli jangan ya Nah Yalah ini katanya gamenya bagus gitu, sampai bisa ngalahin Horizon Zero Dawn gitu Saya kan sempat skeptis juga gitu kan, kok game Nintendo Switch bisa ngalahin game PS gitu ya Apakah sebagus itu Ternyata memang benar kayak gitu, memang lebih bagus dari Horizon Zero Dawn Karena kalau kalian tahu juga ya, mungkin kalau kalian uh, yang udah main mungkin ya, yang player PC Nokaisan di Rodon itu di storytelling-nya tuh kurang gitu di apa di bagian uh, ceritanya tuh cuma dijelasin pakai hologram gitu dan saya itu ya ya ya gitu kan saya sempat kecewa juga dari segi story kalau dari segi gambar sih itu cakep sih ya. dari segi konsep juga cakep dari segi lighting apalagi gitu ya lightingnya cakep gitu ya dengan konsep-konsep pakai purba gitu walaupun bukan purba juga ya dan uh, Nintendo Switch saya beli gitu ya karena ada Zelda juga gitu mungkin nanti saya juga akan main beberapa game eksklusif gitu ya dan untuk fitur konsol sih menurut saya uh, itu adalah secondary ya jadi yang pertama ini kalau saya saya itu adalah eksklusif untuk yang pertama dan untuk yang kedua adalah uh, playstyle mungkin walaupun ya playstyle tergantung sih ya, mungkin playstyle apa cara main ya, bukan playstyle sih ya kayaknya. Jadi kalau di laptop atau PC kan kalian harus uh, duduk di meja gitu kan. Walaupun duduk, bukan duduk di meja sih ya, duduk di kursi gitu ya, duduk di kursi dan main laptop atau mungkin PC-nya di meja dan kalau kalian misalnya main mungkin 12 jam gitu tuh jujur jadi nyeri bujur kayak gitu. Jadi sakit gitu apa Tulang belakang gitu ya pinggang tuh sakit gitu Saya main main PS juga sama gitu sakit gitu Tapi kalau main Nintendo Switch kan bisa main sambil tiduran gitu kan di kasur gitu Dan kalau main sambil tiduran itu kan ya mainnya santai banget gitu kan Apalagi main Zelda gitu Mungkin nanti saya juga akan main The Witcher juga gitu Bakal beli kalau harganya sudah normal gitu ya Untuk sekarang gitu karena ya saat video ini dibikin harga Nintendo Switch dan gamenya sedang gila-gilaan pak ya Saat tanggal berapa nih? Tanggal 10 April ya Saat Pina pin 14110, pin 7 remake luar apa ya? Tapi <laughs> melenceng dari uh, tema eksklusif butuh atau enggak? Eksklusif itu sangat-sangat butuh gitu ya, sangat dibutuhkan. Karena kalau game dis oke di semua pl platform, walaupun bagus juga sih jadi kalian nggak butuh uh, beli platform lain gitu untuk main game tertentu. Ya, itu nanti bakal bikin industrinya tuh kurang ini, kurang apa? Kurang kurang naik gitu. Kalau ada game eksklusif misalnya nih dari satu orang gitu ya, kayak saya misalnya nih, itu bisa di milking sampai beli beberapa konsol gitu sampai lu bisa harus harus beli Nintendo Switch buat main Zelda, lu mau main God of War atau Persona atau mungkin Uncharted atau The Last of Us lu harus beli PS, PS3 atau mungkin PS4 gitu ya. Kalau mungkin lu mau main game yang ada modnya atau mungkin game yang dengan ultra setting dan sebagainya kayak tracing, kan harus beli PC gitu ya. Kalau kalian mau main game di luar gitu dengan spek yang bagus, kalian harus beli laptop gitu dan menurut saya itu bagus. Menurut saya itu uh, walaupun ya uh kesannya kan oppo sih exclusive itu apa jadul gitu kan gak harus ada jadi harusnya itu semua game itu rilis di semua platform jadi cuma butuh satu doang kalian gak harus beli konsol lain gitu jadi yang all in one aja gitu menurut saya sih gak bisa kayak gitu karena ya nanti industrinya bisa dibilang bakal mati sih ya cuman saya juga gak ngerti juga sih ya gak tau juga gitu industri itu konsepnya kayak gimana cuman yang kalau lu cuma satu konsol doang gitu satu sistem doang gitu yang lu punya gitu tanpa sistem lain ya itu bakal membuat mati industrinya dan menurut saya sih kalau lu punya semua platform enak sih ya menurut saya jadi kalau lu mau ada game yang baru yang apa yang uh, apa sih Subnautica ya kalau nggak salah atau mungkin Outer world ya kalau salah cuma ada di PC kalau nggak salah ya jadi lu bisa langsung main gitu ya, kalau misalnya keluar nih The Last of Us dua gitu ya, lu bisa langsung main di PS atau mungkin The Legend of Zelda 2 gitu, ya, lu bisa main langsung di, di, di Nintendo Switch gitu ya. Cuman uh, Xbox katanya nanti untuk next gen itu udah nggak mentingin eks eksklusif lagi, jadi mereka cuman uh, ngasih opsi lebih murah dari PC gitu ya. Jadi Xbox ini harganya nanti bakal dibanderol sekitar tujuh jutaan dan itu uh, bakal lebih bagus dari PC yang harganya mungkin 15 jutaan gitu dan itu ya ya udah gitu ya nggak apa apa gitu menurut saya itu bagus gitu itu alternatif murah gitu dan eh intinya cukup segitu doang sih ya, untuk video podcastnya intinya untuk eksklusif penting banget gitu jadi uh, menurut saya eksklusif yang bikin uh, orang Tertarik beli suatu konsol gitu, untuk PC contohnya kayak Dota, CSGO, dan uh, mod, dan uh, ray tracing dan sebagainya Dan untuk PS mungkin kayak God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn, walaupun Horizon Zero Dawn akan ke PC gitu ya Uncharted, uh, The Lost Legacy, uh, terus ada game-game lainnya juga, Persona 5 gitu ya Uh, terus ada juga The Last of Us gitu The Last of Us yang satu dan yang kedua dan juga Ghost of Tsushima kalau kalian lihat gitu ya kalau kalian bandingin sama game PC sih menurut saya belum ada sih yang kayak Ghost of Tsushima kayak gitu makanya kalau kalian mau ya kalian beli aja uh, konsol PS4 atau mungkin Nintendo Switch kalian gak harus beli yang uh, bagus gitu ya eh, kalian gak harus beli yang baru atau mungkin yang pro gak harus kalian beli aja bisa yang 2 jutaan mungkin untuk yang fat itu udah bagus banget karena The Last of Us 2 gitu ya gak pake sebagus itu atau mungkin gosok susiima itu kalau nggak salah di develop untuk PS4 fat bukan untuk yang pro atau mungkin yang slim ya jadi atau mungkin untuk yang, untuk yang slim juga ya karena yang fat sama yang slim sama-sama gitu ya untuk speknya dan untuk di Nintendo Switch saya mau main Zelda saya mau main Mario gitu it's me Mario gitu kan jadi ya ya udah gitu ya saya mau main game-game itu jadi ya penting menurut saya untuk eksklusif dan untuk uh, fitur dari uh, konsolnya sendiri kayak misalnya Eh, uh, UX-nya yang bagus gitu UI-nya yang bagus, atau mungkin gamenya bisa main sambil tidur kan? Yaitu, ya, itu secondary, menurut saya eksklusif yang paling penting gitu ya. Dan ya, kan, cukup segitu doang sih ya untuk video podcastnya, dan terima kasih. Bye bye.